Hello semua, bertemu kembali di Mr. My Channel Dan untuk update video kali ini Saya akan cuba untuk buat reaction video uh, Di mana sebelum ini saya sudah buat beberapa video reactions Dan kamu boleh tengok video-video uh, tersebut di link di bawah uh, panel description Dan jangan lupa guys, sebelum saya mulakan uh, reaction saya pada kali ini Apa kata saya ajak semua untuk Klik link Shopee Affiliates. Anda berbelanjalah uh, dengan penuh berhemah di Shopee. Apabila uh, pada bulan ini sempena dengan uh, bulan tahun baru Cina uh, banyak tawaran-tawaran yang boleh kita lihat di Shopee. Uh, terdapat banyak tawaran harga yang termurah dan juga pelbagai potongan harga yang mungkin menarik hati anda semua. Jadi, jangan lepaskan peluang. Klik link Shopee di bawah uh, panel description ini Dan anda boleh nikmati semuanya hanya di Shopee Dan saudara-saudari yang dihormati sekalian Mari kita sama-sama lihat apakah video yang kita akan react pada kali ini Okey semua, video yang kita mahu react pada kali ini adalah Kabar hari ini, Tinggalkan Malaysia Sabah, Sarawak, Jatuh ke pelukan Indonesia Hmm. oke, okay, mari kita sama-sama tengok video ini panglima ribut korban diskriminasi penyebab dayak desa keluar dari malaysia tuan-tuan, puan-puan tahu dah. Malaysia ini memang di pertengahan, atau di bawah pertengahan sikitlah, bukanlah bawah sangat. Tetapi, empat negeri, Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, itu dianggap negeri yang sangat rendah tahap kemajuannya. Siapa tidak kenal, Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat. Sebab dia kata, sebabnya PAH. Sebabnya kunonya sebab PAS memerintah di Kelantan. Saya nak jawab daripada maklumat Bank Dunia. Tapi apa yang Sabah dapat? Apa yang Kota Pelut dapat? Ini MP Kota Pelut. Uh, ini MP daripada Parti Warisan Pembangkang. Hmm? Ok? anugerah daerah termiskin seolah tiada penghujung soal kedaipan Sabah Sarawak gagal menyentuh kami orang-orang tempatan gagal menyentuh kami bubi putra ini macam daripada MP daripada Sarawak uh, siapa yang daripada Sarawak mohon komen di ruangan uh, di bawah siapa nama MP ni sebab saya tidak berapa familiar dengan uh, ahli parlimen ni Oke, okay, teruskan Di Sabah dan Sarawak Ya, negeri kami kaya Tetapi rakyat kami miskin Jadi Perdana Menteri Malaysia Munsi bagus Buang Jangan buang Timbalan Perdana Menteri aja, Buang sekali Malaysia Kami orang kerawak dari Malaysia Ini macam Ini Ada yang dalam berita tahun 2013 Orang tu tidak dibenarkan masuk ke sambah sebab kenyataan dia untuk uh, apa keluar daripada Malaysia. Orang Sarawak ni cuma aku nak boleh apa nda boleh recall siapa namanya. Okey teruskan. Buang kami orang siap andil mentabir. Buang sekali dia kami orang mentabir negara kami untuk pun. Okey. Agak tidak paham, oke. Okay. Terus terusan menjadi korban diskriminasi bisa menjadi salah satu pemicu masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah mendesak keluari federasi Malaysia. Hei. Hal itu. Sekejap. Uh, bendera yang turun pegang nih, guys. Uh, bendera tuh, bendera Sabah. Tahun sebelum 80-an kalau tidak silap saya. Betulkan saya guys, kalau siapa yang tahu bendera itu betulkan saya tahun bila. Sebab itu adalah bendera awal, terawal bagi negeri Sabah. Uh, selepas uh, penyertaan uh, negeri kita ini ke dalam uh, pembentukan uh, Persekutuan Malaysia 1963. Oke, okay, teruskan. Itu dikemukakan Peter John Jaban, panglima ribut founder dari. Oh ya, Joe Jaban. Iya orang nih kontroversi nih sebab dia uh, membawa itu apa nih eh Sabah Sarawak keluar Malaysia tapi dia bagian uh, apa uh, Sarawak lah kalau di Sabah dia ada seorang lagi itu namanya kalau tidak salah saya tahun tuh panas tuh 2013 juga uh, Doris Jones Uh, Doris John tu pun Pengasas bagi uh, SSKM Sabah Sarawak keluar Malaysia Tapi saya tidak tahu di mana dia sudah sekarang uh, Dulu dia famous tu Sampai ke UK uh, Itu background lah sedikit-sikit Saya Saya nak tahu siapa yang orang Sarawak Di sini boleh komen ya Di ruangan komen uh, Bagi latar belakang uh, Apa ini uh, Personality inilah Saya anggap personality lah uh, Saya anggap begitu sebab Kita keluar dalam Uh, portal dunia dayak, break Action Force dalam webinar Your Strategi orang asal gayak dalam geopolitik Pulau Borneo dan isu referendum Sabah dan Sarawak pada Sabtu siang Kami orang Dayak di Sabah dan Sarawak menjadi asing di tanah sendiri di Pulau Borneo Pulau Dayak, Tanah Dayak, kata Peter Chaban Bertindak sebagai keynote speaker Dr. Julius Johannes Sekretaris Jenderal Dayak International Organization, dan sekarang Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura dengan judul Pentingnya Diplomasi Kebudayaan Dayak dalam Konflik strategi dalam Geopolitik Pulau Borneo. Selain menampilkan Julius Johannes dan Peter John Jaban, moderator Salfius Heiko SHMH, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, menampilkan Bobby William, Presiden-Presiden Parti Bangsa Dayak, Sarawak, Persatu, PB BB, PBDSB, dengan judul Dayakisme dan Politik, serta Andrew Ambrose Atama Katama, perwakilan tetap suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan judul Eksistensi Masyarakat Adat Dayak dalam Diplomasi Kebudayaan Abad 21. Menurut Pak Tarjun Jaban saya pernah ditangkap polisi di Kuala Lumpur. Oke, bila saya nampak tu piket nih, dan juga kalau kamu perasan lah, menit keberapa tuh? Ah, ada menit ter itu. Saya terampak ada satu abad dua Ah nih. oke ini guys, ini ini bukan uh, apa polis daripada Indonesia ya, dan bila kamu nampak nih. Uh, bendera ini bendera Malaysia so kita boleh uh, faham bahawa uh, footage ni yang digunakan oleh portal dunia ni um, sebenarnya bukannya daripada picket daripada di kerudukannya bukan di Indonesia lah bukan di se, sebelah uh, Kalimantan tapi Uh, ini berlaku di Malaysia. Saya tidak pa pasti di mana mungkinkah di Serawak. Uh, mohon komennya di ruangan uh, komen siapa yang orang Sarawak ataupun siapa yang tahu mengenai piket ni. Mohon komen di mana uh, piket ni apa ni uh, perarakan aman ni berlangsung. Sebab saya saya rasa ini baru. Sebab boleh kamu nampak di sana orang-orang di sini dia pakai mask dan juga ini adalah polis daripada Malaysia. Uh, jadi Uh, tolong komenlah di bawah. Oke, okay, kita teruskan uh, sampai di mana sudah kita tadi. Nah, ini kan antara menggunakan tato ciri khas Dayak. Dalam integrasi, malah oknum polisi itu kuala lumpur. Tanya kenapa orang Dayak bisa berada di Kuala Lumpur. Saya dan istri betul-betul sakit hati. Dalam tatanan politik, kebudayaan di Federasi Malaysia, orang Dayak di Sabah dan Sarawak sama sekali tidak diperhitungkan. Sebagai orang asal, orang Dayak tidak diakui. Kalau orang lain, suku lain dimasukkan ke dalam kelompok bumi putra Orang daya dikategorikan ke dalam kelompok lain-lain sehingga... Isu ini saya tidak nafikan Memang berlaku dulu Tapi uh, saya tidak pasti Sebab uh, sebenarnya benda ini sudah selesai Ia bermula ketika uh, Nikes ini daripada jabatan pendaftaran benih uh, Dia bermula di sana Jadi kan Uh, perkara ni sudah diselesaikan apabila uh, kaum uh, daripada Sabah dan Sarawak Dia bukan dalam kategori lain-lain sudah tu uh, Tapi dia sudah pergi uh, Bumi Putra uh, Kalau Bumi Putra Sarawak, dia Bumi Putra Sarawak Kalau Bumi yang di sebelah Sabah, dia akan bagi tahu Bumi Putra Sabah Saya tidak pasti macam mana ni dia uh, Apa... Isunya ni kenapa dia bangkitkan semula ataupun dia masih berterusan di pendaftaran, saya tidak pasti. Uh, tapi, iyalah, dia menjadi persoalan kita lah kenapa ianya dipetik sedemikian rupa. Sedangkan ia sudah diselesaikan 10 tahun lalu. Okey guys, kita teruskan dengan reaksi kita. Hingga sama sekali tidak dianggap. Kalau orang imigran dari Pakistan dan Filipina dengan mudah mengantongi kartu hmm. tanpa penduduk atau identi card atau IC, orang Dayak dipersulit mendapatkan IC. Ini... Iya, uh, pasal IC ini uh, memang kesulitan dia sebab uh, faktor geografi uh, di mana ada yang tinggal di kawasan pedalaman, uh, di kawasan uh, Bukit Bukau, ada yang tinggal di kawasan pedalaman. Jadi akses untuk ke apa ni untuk mendapatkan perikmatan contohnya untuk mendapatkan kad kenalan itu agak sukar. Tapi uh, government actually sudah buat yang apa yang mobile mobile uh, ini pendaftaran daripada jabatan pendaftaran dia sebenarnya dia orang ini ada sudah sediakan khidmat tu dia turun dia turun masuk. Masuk ke bawah, ke tempat penduduk tu tinggal. Kalau macam di Sarawak, dia ada macam bot daripada jabatan pendaftaran kan. Dia ada bot masuk ke sana dan dorong kasih daftar. Begitu juga kalau di Sabah ini, kalau apa macam kawasan tu dia tidak akses, contohnya internet dan sebagainya. Masuk tu mobile bus tu turun ke sana. Jadi dia tidak perlu bersusah-susah pergi ke pekan yang Jauhnya mungkin ada yang sampai 10, 15 dan juga 30km pergi ke Pekan. Ada yang 50km kalau macam kawasan di Penggalungan, kawasan di sebelah tengah Sabah ni. Pensiangan dan sebagainya memang agak sukar dari segi akses jalan. Itu kita faham lah, kita terima. Tapi maksud dia ini macam seolah-olah semua kaum dayak itu tidak tiada akses mendapatkan kad pengenalan jadi warga negara uh, saya tidak pasti info ni daripada mana uh, sebab kalau ikutkan uh, ada juga tu sentiasa juga buka uh, ni tapi kalau iyalah kan uh, kena ikut uh, lalui prosedur dia lah ok guys kita teruskan ni video saya tidak mahu panjang sebenarnya sebab saya nampak macam 10 minit video ni Oke, kita teruskan. Ini kenyataan pahit yang kami alami, tapi para oknum elit politik orang Dayak tidak ada yang berani bersuara, kata Peter John Jabat. Peter John Jabat, hal-hal seperti inilah, yang menjadi salah satu pemilu 23 tokoh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh di Sabah hmm. dan Sarawak, mengeluarkan memberandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia pada Kamis malam. Sabah dan Sarawak dan Sabah keluar dari Malaysia hanya soal waktu pasti terwujud jika kami orang Dayak terus menerus menjadi korban kriminalisasi politik ujar Peter Jon Menanggapi hal itu Andrew Ambrose Atama Katama mengatakan dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di New York, Amerika Serikat tahun 2018 pada Menteri Malaysia yang ketika itu masih dijabat Datuk Mahathir Muhammad menegaskan, belum ada permohonan resmi dari Sabah dan Sarawak tuntut referendum keluar dari Malaysia. Atama Ketama mengatakan generasi muda suku Dayak harus berani tampil ke dalam forum internasional agar di dalam berbagai kesempatan memperkenalkan kebudayaan Dayak agar lebih dikenal sebagai konsep strategi di dalam menjalankan geopolitik di Pulau Neo. Bobby William, para tokoh politik dari suku Dayak di Sabah dan Sarawak harus berani menyuarakan aspirasi di dalam menjaga hak-hak dasar suku Dayak sebagai warga negara Malaysia. Generasi muda suku Dayak harus berani terjun ke dalam bidang politik karena di institusi politiknya aspirasi orang Dayak boleh disampaikan, termasuk diantaranya antaranya tuntutan memorandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia," ujar Bobby William. Nyuruh New Johannes Yohanes mengatakan, "Geopolitik adalah penggunaan unsur bumi untuk memperoleh kekuasaan atau memanfaatkan letak geografi dalam menentukan kebijakannya. Cara yang Bulas digunakan, terus ya, saya tidak mau panjang pula video. Oke." Okay. Abegini uh, guys, uh, dia kata dalam uh, apa ni uh, portal dunia ni dia maklumkan di sini bahawa uh, telah ada referendum uh, di mana uh, kumpulan ini, uh, Iaitu uh, saya anggap persatuan lah kan, persatuan ini yang mewakili uh, suku kaum Dayak ingin keluar daripada Malaysia. Okey. Sabah Sarawak dia ada bukan sahaja suku kaum Dayak tapi pelbagai suku kaum. Macam Sabah dia ada 30, 39 uh, Sarawak lagi banyak. Saya rasa macam 48 begitu. Uh, jadi orang Sarawak tolong komen kalau saya punya nombor tu salah ya. Jadi uh, ini baru satu kumpulan. Uh, belum lagi ada kumpulan lain. Tetapi tetapi, guys, uh, referendum yang dimaksudkan dimaksudkan itu tidak mewakili keseluruhan rakyat Sabah dan Sarawak. Rata-rata uh, mainstream, mainstream di Sabah dan Sarawak, saya percaya masih lagi berpegang bahawa uh, ber, ingin bersama-sama dan juga berada dalam Persekutuan Malaysia. Dan... Uh, saya kalau mau ulas lagi ini akan bertambah panjang lagi. Uh, kita kena buat satu lagi video mengenai Dan uh, saya harap siapa-siapa uh, yang tengok video ini jangan panik, sebab macam saya sendiri, akun aku aku ni, aku ni orang sabah aja pak, aku pun orang Sabah. duduk di sini, uh, tinggal di sini. Jadi kita paham dan kita cukup tahu macam mana mainstream. Uh, apa ni uh, keseluruhan lah pemikiran rakyat kita di rakyat Sabah di sini jadi itulah yang kita ingin katakan di sini uh, tidak ada referendum sebarang referendum diberikan kepada uh, kerajaan Malaysia uh, hatta kepada kalau dalam ini apa nih dalam ini portal dunia ni dia dia tunjukkan gambar Sri Paduka Baginda Nito Nagong langsung tidak ada dan mana-mana kenyataan yang dinyatakan tu dia merujuk kepada uh, kenyataan pada tahun 2018 kenyataan pada uh, September 2021 itu mungkin yang merujuk kepada picket apa ini uh, gerak ini yang uh, demonstrasi aman ni lah. Uh, tapi untuk kenyataan referendum itu sendiri hanya merujuk pada tahun 2018 dan Perdana Menteri pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad uh, menafikan ada sebarang referendum diberikan untuk keluar daripada Malaysia. Sejak so, saja guys yang boleh saya cerita untuk video kali ini. Uh, terima kasih kepada yang uh, sudi menonton. Dan jangan lupa guys untuk uh, tekan subscribe, like, share dan berikan komen anda mengenai isu ini. Dan jangan lupa untuk uh, melayari laman Shopee guys, uh, laman Shopee uh, di mana uh, kita boleh uh, berbelanja di sana tanpa was-was. Okey? Uh, itu saja yang saya boleh bagi tahu di sini. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa di update video yang akan datang, peace out.